Liverpool kalahkan Palace 4-2, setengah lusin gol tercipta di laga antara Crystal Palace kontra Liverpool, angka penuh jadi milik Liverpool dengan kemenangan 4-2 atas tuan rumah. Dalam pertandingan di Selhurst Park, Sabtu, tanggal 29 bulan 10 tahun 2016, malam WIB, 5 gol sudah tercipta di babak pertama, Liverpool unggul lebih dulu melalui sontekan emreken di menit ke-16. Blunder fatal dari Dejan Lovren 2 menit kemudian membuat skor kembali seimbang, dengan James McArthur mencetak gol, tapi itu pun tak bertahan lama. Lofran menebus kesalahannya dengan membawa Liverpool kembali unggul di menit ke-21, skor berubah lagi di menit ke-33. Ketika kesalahan pertahanan Liverpool membuat mereka kembali kecolongan oleh McArthur jelang babak pertama berakhir, tepatnya di menit ke-44. Joel Matip memanfaatkan kelengahan defensif untuk membuat skor 3-2. Di babak kedua, Liverpool berusaha mengontrol permainan lebih baik dan meredam serangan-serangan Peles dari sayap. Mereka pada prosesnya menambah gol di menit ke-71 melalui kaki Roberto Firmino. Setelah memaksa Peles melakukan error, dengan kemenangan ini, Liverpool menjaga posisi di klasemen. Mereka menempati posisi 3 dengan nilai 23 dari 10 pekan, masih kalah selisih gol dari Manchester City dan Arsenal yang punya poin sama, sementara Palace turun ke posisi 12 dengan 11 angka. Selepas kickoff, Liverpool bermain aktif untuk menguasai permainan. Palace di sisi lain membiarkan tamunya untuk memainkan bola, sementara menunggu kesempatan lewat serangan-serangan cepat. Lewat sebuah skema permainan terbuka di menit ke-16, Liverpool memetik keunggulan. Moreno melakukan tusukan di sisi kiri dan menerima umpan terobosan cantik dari Filipe Coutinho. Moreno langsung meneruskannya dengan umpan tarik ke depan gawang. Bola disambar emreken dan masuk ke gawang setelah sempat membentur back Palace Tapi keunggulan Liverpool tak bertahan lama. Sebuah kesalahan dari Dejan Lovren saat menerima umpan balik dari rekannya di lini belakang memudahkan James McArthur mencetak gol penyama. Lovren yang berupaya membuang bola malah membuatnya melambung ke kotak penalti sendiri. McArthur yang berdiri bebas dengan leluasa menanduknya ke dalam gawang untuk menaklukkan Loris Karius. Tetapi Lovren menebus kesalahan fatalnya di menit ke-21. Dari situasi sepak pojok, umpan lambung Coutinho ditanduknya dengan cukup bebas usai memenangi duel dengan Scott dan bola meluncur masuk ke gawang setelah melewati sela-sela kaki Steve Mandanda. Tak lama berselang, Liverpool membangun serangan apik dari kanan. Coutinho memainkan umpan terobosan ke Firmino yang berlari masuk ke kotak penalti. Hanya saja sepakan akhir Firmino terblok. Kans berikutnya untuk Liverpool lahir di menit ke-29. Tinho bergerak memotong dari kiri ke tengah, lalu menyodorkan bola ke Alberto Moreno yang merangset di kiri. Tendangan keras Moreno cuma membentur tiang gawang dan memantul keluar. Di menit ke-33, Liverpool kebobolan, Peles memainkan umpan panjang ke Christian Benteke yang lantas memantulkannya ke Wilfried Zaha di kanan. Zaha melepaskan umpan silang dan disambut sundulan McArthur yang muncul dari belakang. Kembali memanfaatkan kelengahan Lovren mengantisipasi pergerakannya. Liverpool hampir kembali unggul di menit ke-37. Firmino melakukan tusukan di sisi kanan dan mengarahkan umpan lambung ke tengah kotak penalti. Coutinho menyambut umpan dengan kepalanya. Tapi Mandanda sigap menepis dan bola akhirnya membentur tiang lalu memantul keluar. Liverpool melewatkan sebuah penalti dalam peluang tersebut. Rekaman ulang menunjukkan James Tomkins melakukan handball. Peluang bagus kembali terbuang tak lama kemudian. Mane yang berdiri bebas di tengah kotak penalti saat menerima umpan Klini. Malah menyepak bola ke atas gawang, jelang babak pertama berakhir, Liverpool berhasil kembali unggul. Dari sepak pojok, Joel Matip menanduk umpan Coutinho dan bola tak kuasa dihentikan Mandanda. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Liverpool, Palace langsung menebar ancaman di awal babak kedua. Pertama sepakan ke menyambut Sodoran dan bisa dihalau Karius. Peluang lain dari Benteketa lama berselang lewat sundulan juga diamankan kiper Liverpool itu. Liverpool membalasnya di menit ke 54. Mane terlepas dari pengawalan dan menerima umpan terobosan Coutinho. Berhadapan dengan Mandanda, Mane gagal menaklukkan kiper pelas tersebut dan tendangannya dihalau dengan kaki. Liverpool memperlebar keunggulan di menit ke-71. Lelana berhasil menarik satu bek tengah plus ke sisi kanan dan Firmino mendapatkan ruang di tengah. Henderson sigap membaca situasi dan melepaskan umpan terobosan. Dengan satu sentuhan, Firmino mencungkil bola melewati atas mandanda yang sudah bergerak maju. Sepakan Zaha tak lama berselang. Usai menerima umpan Yolay Delay belum berbuah hasil, Karius bisa mengamankannya. Percobaan Coutinho di Menit ke-79 bisa ditepis Mandanda. Upaya berikutnya beberapa menit sebelum laga berakhir juga tak berujung gol kelima Liverpool. Pada akhirnya laga tuntas dengan skor 4-2 untuk kemenangan Liverpool, susunan pemain, Palace Mandanda. Wood, Tompkins, Dan, Kelly, MacArthur, Campbell 86, Ledley, Unceon 74, Lee, Tonson 66, Chabaye, Zaha, Benteke Liverpool, Karius, Kline, Matip, Lovren, Moreno, Lalana, Wijnaldum 76, Henderson, Kent, Mane, Klavan 90, Firmino, Coutinho, Origi 89. On the first day of Christmas, my true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas, my true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas, my true love gave to me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 Eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese of lake five golden rings. Four calling birds, three French hens, two doves, and a paw tree.